Halo, nama saya Donald Manoh. Ketemu lagi di vlog saya. Waktu saya mau mulai usaha, coba-coba menjadi seorang entrepreneur, itu mungkin tahun-tahun 2011. Saya banyak sekali kesepian. Maksudnya gini, nggak ada, tahu musuh belajar dari siapa, nggak tahu mesti niru siapa, nggak ada mentor, nggak ada apa-apa. Nah, makanya saya bikin vlog ini supaya kita bisa ketemu teman-teman yang memang mau usaha. Siapa tahu mereka cukup bermurah hati membagikan pengalamannya, dan harapan saya pengalamannya itu bisa menjadi motivasi, semangat supaya kita bisa benar-benar menjadi pengusaha entrepreneur seperti saya suka bilang usahanya kecil cuman jangan pernah merasa kecil karena kita baru mulai yuk kita ngobrol-ngobrol sekarang dengan mereka Halo, saya Dian uh, saya founder dan owner dari Ethnic Halo, selamat pagi nama saya Rina uh, saya sekarang Uh, anda di etnik sebagai public relation oke okay, uh, mungkin bisa saya sharing sedikit etnik itu uh, adalah produk uh, fashion tas wanita yang uh, dibuat dari bahan dasarnya goni dimix dengan uh, kain tenun Uh, khas Bali dan uh, ukiran kulit saya uh, ketemu sama temen nih uh, dan tante baru pulang dari Australia uh, mereka bawa tas goni tas goni terus saya gini kok cantik ya kok lucu gitu kan biasa pak cewek-cewek sukanya ya lucu-lucu ya gitu, gitu. nah dari situ, terus saya kepikiran, sini ada nggak ya bahan kayak gini gitu. Jadi saya lukis awalnya tuh saya bikinnya kayak gini nih Pak. Nah, jadi kayak gini. Jadi dilukis hand painting, kebetulan kan uh, saya suka main-main tuh ke isi. Jadi, kenalan sama anak-anak isi, terus mereka bantu di painting gitu. Jadi, ini uh, awal awal desainnya dari etnik, gitu. Nah, dari situ, uh, saya mulai uh, pasarkan itu ikut pameran. Pameran dari dinas koperasi dinas uh, perdagangan perindustrian, cuman Uh, kurang dilirik ya Pak gitu sama masyarakat uh, sekitar. Jadi uh, yang datang tuh pengunjung yang datang lihat-lihat aja nanya-nanya aja udah lewat gitu. Dari situ berpikir lagi, oh, berarti kurang diminatin ya gitu. Justru waktu saya ikut pameran di Sanur, nah itu kan pengunjungnya banyak bule ya. Nah, mereka lebih mengapresiasi. Nah, dari situ saya muncul mulai muncul kepedean nih, Pak. Kan kemarin uh, uh, ikut uh, ikut apa uh, pameran sebelum-sebelumnya, kok kayaknya nggak ada yang minat gitu. Nah, dari uh, pameran yang itu, terus saya mulai berpikir, oh berarti memang kalau masyarakat kita mungkin belum begitu mengenal gitu akhirnya hmm, saya coba bikin goodie bag, goodie bag atau hmm, souvenir, tas-tas souvenir untuk pernikahan gitu. Terus saya tawarkan ke wedding organizer, ke iu-iu. Nah itu mulai jalan gitu awalnya pak. Nah terus itu kan 2018 ya, 2018, 2019 itu udah mulai lancar, tapi hanya untuk souvenir dan goodie bag habis gitu 2019 jalan bagus masuk 2020 karena pandemi nggak ada yang bikin event pusing kepala lah pak <gak> pusing kepala Duh, cari jalan lagi gimana ya caranya gitu. terus eh, nah saya kan udah jadi binaan diskop dan disperindak ada info dari teman, uh, ada uh, dibuka inkubasi bisnis di Topati itu. Nah dari situ mulai berawal titik balik uh, etnik berubah menjadi uh, tas fashion seperti ini. Kan awalnya dari tas belanja ke tas fashion itu memang kita dapat uh, saran dari mentor-mentor di Inggris Topati um, gimana kalau kita berubah itu dari uh, shopping bag ke fashion bag karena kalau fashion bag itu uh, marketnya lebih luas dan juga um, kita lebih mudah apa yang berkreasi lebih fleksibel juga gitu dan itu juga lebih diminati karena kalau misalkan kita masih kekah ke ke di shopping bag masyarakat itu kalau beli shopping bag biasanya kan yang penting murah yang penting murah muat banyak udah selesai gitu nggak perlu yang bagus-bagus banget gitu nah sedangkan kalau kita memang tujuannya masih memproduksi shopping bag tapi dipercantik segala macam, uh, ternyata masyarakat tuh gak butuh itu gitu akhirnya kita, ya udah uh, gak usah idealis, tapi kita lebih banyak mendengar, oh masyarakat ternyata maunya itu kayak gini loh, pasar itu maunya kayak gini gitu jadi dari InBis itu sih, kita mulai uh, dibuka pikirannya lebih banyak untuk mendengar pasar kayak gitu nah, makanya terus kita tahun 2020 kemarin, semenjak masuk inkubasi bisnis itu, kita langsung uh, mulai mendesain dari awal lagi uh, memikirkan apa namanya target market dan segala macamnya uh, mulai dari awal lagi untuk memproduksi fashion bag jadi sampai sekarang kita lebih fokus ke penjualan retail uh, apa namanya penjualan fashion bag kayak sekarang itu. terus semakin kesini karena ternyata uh, kita udah mulai pas sama ininya marketnya udah mulai fit, terus kita uh, ini juga membawa uh, kain tradisional Bali, kain endek, karena kita juga mau uh, melalui produk etnik ini kita mau mempromosikan oh Budaim Bali itu kayak gini loh gitu, karena kita marketnya itu kan kebanyakan dari luar Bali kayak gitu. Uh, awalnya. Uh, memperkenalkan produk barunya etnik berupa fashion bag itu memang kita uh, melalui Instagram ya. Nah, dari sana sih kita uh, sebelum langsung terjun memperkenalkan melalui Instagram itu memang kita sempat tanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu ke orang-orang uh, yang memang uh, kita targetkan sebagai market kita itu Dan ternyata responnya uh, luar biasa membangkitkan semangat kita lagi gitu karena ternyata mereka bilang kalau uh, fashion bag ini tasnya etnik ini uh, unik dan apa namanya jarang ya anda yang punya semuanya uh, yang produksi atau yang jual tas gun ini sudah cukup banyak tapi biasanya mereka itu uh, produksinya itu cuma sekedar tote bag atau goni yang polos biasa aja gitu, belum dijadikan sebagai fashion bag, kayak gitu. Terlebih lagi, kita uh, mengkombina mengkombinasikan dengan kain tenun Bali, itu yang menjadi nilai plus dari tasnya etnik. Makanya uh, kebanyakan orang-orang itu merespon, uh, ini ya, kok kepikiran gitu, bikin tas Goni terus dikombinasikan dengan kain endek gitu. Nah jadi kata mereka, uh, ndenya itu luar biasa gitu, karena bisa dari dari karung Goni yang notabene itu orang mikir loh bukannya itu biasanya dipakai untuk uh, tempat beras dan lain-lain, kayak itu kok bisa jadi tas yang cantik gitu. Nah itu sih yang bikin kita jadi lebih semangat untuk berinovasi lagi selain dari uh, kain tenun Bali atau endek itu, uh, kita juga melihat di masa pandemi ini uh, pengrajin ukir pak. Nah itu juga terdampak banget. Yang kita ingat itu kalau di Bali seni ukir tuh patung ya pak ya, uh, patung atau relief relief gitu ya. Nah kita itu coba mengaplikasikannya ke kulit. Jadi kita kombinasikan dengan kulit uh, dikombinasi dengan uh, goni itu tadi. Nah itu juga mendapat uh, apa, apresiasi yang sangat bagus dari mentor kita gitu. Walaupun uh, pada desanya kita uh, backgroundnya bukan dari desain ya hmm. gitu. Karena Rina dari pertanian, <laughs> saya dari ekonomi gitu. balik dari um, kelebihan kelebihan yang ada di, di diri kita dan kelebihan yang ada di sekitar kita itu sih yang kita coba untuk gali karena um, kalau kita mikir kekurangan sih banyak kekurangan ya pak itu cuman kita untuk maju itu pikir dulu deh yang kita punya apa sih gitu nah itu yang uh, awalnya uh, melatar belakangin Uh, etnik untuk bekerja sama dengan teman-teman pengrajin, teman-teman penenun itu, gitu. Pengukir juga ibaratnya bagi-bagi rejeki, sama-sama bisa jalan gitu. Jadi, kalau doa satu orang dibandingkan dengan uh, doa lebih dari satu orang, kan insya Allah uh, lebih nyampe gitu, <laughs> gitu sih, Pak. Itu uh, awalnya. Karena memang karena etnik ini kan timnya lebih banyak perempuan dan kita juga concern di, uh, ten, apa namanya, woman Empowerment. Nah, itu sih dari sana memang kita dari awal uh, tujuan utamanya, uh, satu saat kalau etnik memang udah stabil itu pengen, uh, apa namanya, bergerak di bidang sosial juga, khususnya tentang pemberdayaan perempuan. Nah, kebetulan ada teman saya yang kerja di Lapas. Jadi, memang menceritakan gitu. Ternyata, kalau di Lapas itu uh, tidak semua fasilitas didapatkan oleh warga binaan. Misalkan, uh, memang di sana disediakan makan minum itu sudah didapatkan tapi kalau untuk kebutuhan pribadi seperti kalau e, wanita itu kan lebih banyak ya pak kebutuhannya gitu nah itu biasanya mereka dapatkan e, secara pribadi dari keluarga nah tapi tidak semua e, warga binaan itu diperhatikan sama keluarganya kadang ada yang lama nggak dijenguk keluarganya nah itu dari sana ternyata mereka juga punya potensi, banyak yang uh, apa namanya, pintar jahit terus bikin uh, rajutan dan segala macam nah, itu yang kita coba uh, gimana kalau uh, apa namanya, kita coba jahit di sana uh, kita survei apakah warga binaannya itu menyanggupi, hitung-hitung juga uh, apa namanya uh, membantu ya untuk Uh, jadi penghasilan dari warga binaan sana, gitu. Dan nah, di sana malah kita lebih banyak belajar sih dari warga binaan itu. Kayak kita uh, yang sebelumnya nggak tahu tentang sulam, rajut malah mereka juga yang, uh, apa namanya, ngasih masukan, gitu. Oh, tasnya nanti bagus kalau dikasih ini lomba, dikombinasikan sama ini, ini, ini. kayak gitu. Jadi, uh, apa ya, melihat mereka, merasa mempunyai potensi dan peluang itu juga suatu kebahagiaan buat etnik gitu karena akhirnya kita nggak jalan sendiri gitu tapi kita jalan bareng-bareng berusaha bersama berproses bersama.